Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis singgawet Halo guys Salam Bakudapa Kali ini TV Talaut ada bersama keluarga udang bersaudara Akan menikmati keindahan Pulau Sara Dari pelabuhan Speedboat Melonguane Kami naik Ocean Paradis 007 milik Paradis Dive Center Tarik, tarik, guys! Wah, kru perwira dari Barcelona. Kita ini dua tahun ini kalau kamu tidak ada tali. Kalian tidak, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, guys, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Kampasitas full di belakang, guys. Nice. Perkrut, Terang tunggu kuda putih di muka Pelabuhan Manat. <laughs> Bagaimana? Kuda putih? Jangan lupa kuda putih. Terang tunggu kau di muka Pelabuhan Manat jam grego. 8. Eh. Grego. Kursus sekolah. Bukoman. Beautiful, beautiful. Halo oh guys. 10. Sekarang kita langsung sampai di pulau sana guys. Lampu. Turun sedikit, ah, yang biru guys. Saksikan terus, guys! Woo. Apa daun di belakang? sosiap siap, -siap muturung leh. Uh, pulau Sarah, guys! Khas, uh, eh, tiba di Sarah, guys! Hei. di Pulau Sara. Kita akan menikmati keindahan Pulau Sara. Ubers. satu uh -huh. oh, Belum ada perintah, belum ada perintah. pacu di kamera tunggu dulu. Hmm. dulu, oke pelayanan kita berakhir dengan lancar, puji Tuhan, jadi kita telah sampai di Pulau Sara Pulau Sare, welcome to Sara Island. Oke, bro. lansia berikut. Oke, okay, paket-paket paket-paket paket. paket, paket, paket, paket. Oke, okay, guys, kita menuju ke cottage-cottage. Nah. guys. Wah. Wow. Semua fasilitas. Welcome Saraga guys. Uh, di situ Jo. Di sini, Lansia. Ah, Lancia. Eh, anak-anak di apa Jo di sana? Di ujung ada tunggu. Konferen. Nanti anak-anak di ujung karena jauh dari Nah, bagaimana sudah tiba di lokasi di Pulau Sarak? Ya, sekarang kita sudah apa tiba ini? lokasi dan sekarang kita siapkan tenda ya di sini guys. Oke. Okay. Wow, ini tendanya ya? Iya. Oke. Okay. Jadi nanti. sekarang konsepnya camping ground ini. Iya. Camping oh. Jadi ada masyarakat tenda tambahan di sini. Oh, masyarakat tenda tambahan di sini, di sini dan di sini ya. ya. Jadi ini akan dibuat seperti uh, camping ground begitu ya? Iya. Oke. Okay. Ada uh, api unggun. Oh, ada api unggun. Oh, mantap guys. Saksikan terus guys ya tekankan terus di tv telau. See you, okay, see you. Kau mau ngerokok? Woi, di sana ada yang bagus-bagus padein. -bagus bulu, sana, eh? sana dong, sana dong bulu ya. Eh? Iyo iyo, bagus-bagus. Iyo iyo, pinjam bulu situ tuh. Anak-anak, mana ini dorong laki-laki. Ini peralatan peralatan guys. Empat cottage ini tuh sudah di booking oleh ubers. Sudah semuanya speed orang. Ambil ambil bulu yang bagus sana. per senior senior. Tapi sini nome. Morrelatrapal itu sih eh. bagus. Mau depe buluda kan bilang ambisana bulu gangga gaga. Mana? Sana. Sana. Oh di sana buluda. Itu, ya. Romo-romo Oh, boleh. Oh, oh. boleh. Ika-ika oh, oh, di kayu-kayu jo. Kayu. So, kayu. ika, ika di kayu-kayu. Yo di situ, di kayu itu di tiang itu. Hmm. enak hmm. Enak. Wow. Apa itu? Wow. Wow, guys. Oh, guys. Oh, yang segar-segar. yang ada bawa lokal. Enak. tinggal di ada yang segar-segar Wow. Coba lihat ini guys. Yang wow. Mari bambu, makan Halo, Bukan, siap, siap, Kita beliau usia ya? oh, <tanya> <pasti, tanya> <"Bipun, tanya> Mari makan Yang sana telur, ini telur Soalnya selalu jauh kecap, ada ini Dp piring, mana ini Guys, mau oh. ambil piring. Oh, ini menu apa ini? Eh, oh, bak bak bak, oh, bak. ini Kipukun telur dan ini. susah cinta, RWBB? Wow, ternyata ada RWBB ini guys. Kita mau coba RWBB. Iya, Ini ada baru. Pak. Jangan buang. baru sampah plastik ada di tanpa sampah. Ah, mau ah. nah, kita mau coba uh... Menu kali ini ini nasi guys. Oke guys. Ada bapak lo nasi torang. Nasi. Real eril rencana. Menu apa yang mau makan ini? Hey. Hmm? Nasi bisa tambah oh. ikan. Oh, dia mesti pakai sayur acar ini guys. Mesti pakai acar ini. Coba biar kita mau guys. oh biar enak kita mau coba mau ambil eh rbb. Mana RWBB? Ini RWBB? Wow, guys. Ini RWBB, guys. <tik> <tik> <tik> <R -B> <tik> hmm, guys. Ini RWBB, guys. Tampak ya. Guys, ini RWBB, guys. Follow agang, Pak, kang. Follow agang, kemana mau follow, Pak? Apa? Tambah, Kang. Tambah. Dia Ini dia. <tik> Ada <tik> makan apa ini, Dek? Ayam Hah? Ayam Ayam Oh ayam kentaki dia hmm. Hmm. Kok ini mana? Pasti kosong ini Kosong Kak Kak ini ada Taripang RW Taripang oh, RW Taripang itu oh. D -d -d -d -d -d. Memang ini RW Taripang Kalau soal menu guys Jadi kalau soal menu uh, Ubers ada, Jangan di Jangan khawatir Kalau soal menu di Ubers ada, eh, Sebab kita. Lengkap guys Ada DP Segala macam apa Menu apa itu? Ada Oh ada di rwbb Campur Campur kecap Campur kecap dengan Dabu-dabu mantap. -dabu. Lu memang dorong yang sudah apa itu? Dabu. Oh, maaf Kecap dengan dabu mantap memang ya. dape? Dp manis dan dp asam dang Postur Hampir sama jadi menu hampir sama Oh begitu dang ya, menu hampir sama Oke ya. oke oke oke oke Nah ini ketua Menu apa ini? Ketua campur Campur, mm. coba melihat? Dutu wang kali Ayam Kampung Santang Kuning mm -hmm. Bebek, mm -hmm. babi kecap, mm -hmm. telur, Jadi, eh, apa, goreng saus. Mm -hmm. Deng itu ada babi. babi Bibi, rica kecap. Ya, bukan kecap. Kecap. Wah memang ini campur. Wah luar biasa ini campur. Ada obat kolesterol, kolesterol dan darah tinggi. Nah, ada bawa obat kolesterol lho. dan tinggi, tenang jo. Oke okay, guys, uh, kita mau makan dulu ya, nasi, deng ya, ya. rw ya, ya. bebek, mau tambah Anak deng panik sayur panik, acar. Ya, nah, nah guys sekarang jam uh, jam kosong jam 13 ya jam 13 ubers uh, makan siang guys selesai dari sini ubers uh, akan menggelar acara-acara guys ini suasana sarat yang indah tapi kita makan dulu guys menu kali ini oke okay, guys saya mau makan dulu. Menu apa itu? Eh uh, bapap baput. Hah? Baput. Oh guys, ternyata apa <laughs> <Bawa> baput juga. Sama <laughs> baput dia. oh, era daraku. Hah. Hitungin, hitungin. Uber uber uber, hitungin. Uber. Satu, dua, tiga, uber Pulang Lagi-lagi Satu, dua, tiga